Video klip lagu keke buka boneka hilang dari youtube ada klaim hak cipta Sebuah kabar menyembuhkan datang dari KKi Video klip lagu baru keke buka boneka miliknya hilang dari youtube Saat diakses pada kamis 4 juni 2020 malam Tertalah tulisan bahwa video tidak tersedia Bahkan keterangan di halaman itu Video klip keke buka boneka dianggap melanggar hak cipta Video ini sudah kita tersedia karena ada klaim hak cipta dari ini idol Aku Buka Boneka Hilangnya video klip keke Buka Boneka telah disadari oleh netizen Beberapa dari mereka berkomentar melalui atlambetura Giliran lagunya booming aja dituntut wkwk hmm? Kicau akun salah satu netizen Sebelumnya video klip lagu keke Buka Boneka ini milik dari KKEY berhasil menduduki puncak trending 1 di youtube video tersebut juga telah ditonton lebih dari 18 juta kali dalam waktu kurang lebih lima hari berdasarkan data sosial blade dari video klub lagu KKEY buka moneka diperkirakan akan berhukum keuntungan nyaris 1 miliar lagu KKEY buka Muneka milik KKEY juga telah di cover oleh sejumlah posisi tanah air hingga berita ini diturunkan KKEY belum memberikan komentar apapun terkait berita tersebut Ya kita tunggu saja kabar selanjutnya bagaimana reaksi KKI terhadap video klip kekei buka Merdeka yang telah jatuh sutuk Baiklah jangan kemana-mana tetap saksikan terus dan dengarkan selalu berita kita terupdate terkini